Music Niii Rik Amin Sampai ni kerjanji Si sekarang, kau pokoknya kita kuduk lakon perwadun sejati Perkara rumah tangga terserah Sira. Wis Wisbiru tanggung jawab ulan kurusan yang keringat Kang sadaran Apakah pengormanan yang mulah hanya sia-sia Janji ni sampe ni Cuma kau yang kecil so uh -huh. uh -huh.